Yaumala yan faumaluwalabanu na ilaman atau wahal kipal pisan. Kiamatun acara pangeran itu uh, hari sing anak berduwe uraman faat. Kecuali bagi uang sing paswan pangeran nikmat ini selamat. Sedekar kecuali uang sing mas mati ini umuk nih. Nak uang pas matimu mungkin itu dua sing tahu disodagawan nelinggiunya yang manfaat. Anak sing ditinggal loh. Engkau terus dua mau jadi uang solah gino ya kok manfaat ini omong kosong ngomong darah nih dua orang manfaatkan rumah itu omong kosong Nabi jelas ngerti kan indah matabnu atam yang kau tak amaluh ilamin salah sin saudara-saudara kodin alam jariyatin awa imin yung tafau cuma kadang-kadang liru ni wong enko ni sementing anak itu kan gak sadar ni menghadir si wong waladin sholihin sholihin ni ku raha kesampaian duungannya bihanter tapi buat nengok sholihin saya kukadang dulu rame-rame nanti, semua tim soleh. Sih, jadi anak sing, sok sing. Dengan roh dari orang tua, anak sing, dua anak sing, semua riwayatnya.